Uh, selamat pagi rekan-rekan, <tuh> uh, kegiatan kita masih berlanjut uh, selama dua hari karena uh, kita mendapat laporan adanya penculikan terhadap seorang laki-laki yang berada di wilayah hukum kita namun untuk modus operandi kita belum tahu, maka dari itu seuruh rekan-rekan saya kumpulkan uh, karena informan kita juga sudah uh, mengetahui di mana posisi dari pelaku penculikan tersebut. Ya, jadi nanti pada saat penangkapan atau penggerebekan saya harapkan utamakan keselamatan korban. Ya, jangan sampai kita menyelamatkan orang namun orang yang kita selamatkan celaka. Ya, saya harapkan itu yang utama, namun terus yang kedua terkait eh penggerebekan kita di lapangan nanti ya, tolong dibagi Per titiknya ya jangan sampai uh, TKP itu ada celah sehingga rekan-rekan apa pelaku-pelaku uh, tersebut melarikan diri ya bisa rekan-rekan semua yep. <tuh> saya harapkan itu aja uh, tetap yang pertama keselamatan korban itu yang utama ya uh, apabila ada uh, ancaman terhadap rekan-rekan uh, selanjutnya menunggu abah-abah di lapangan. Terima kasih. Itu aja. Siap, rak. Mengawali tugas berdoa mulai. Berdoa selesai. Cita tepat, oke. Bang, F aja ya, bang F ya. Dari lari yang penculikan bukannya narkoba oh. kalau yang penculikan sampai diperiksa sampai berkelahi baiklah kegiatan kita kali ini terkait perkara penculikan di daerah Batin Solapan yang mana diduga para pelaku sudah terpantau posisinya yaitu di daerah Suram Purukan Hulu, Kabupaten Kampar. Semoga kita berhasil menyelamatkan korban dan mengamankan para pelaku. <nhk sobitas> <Titanic> mungkin kita nanti harus si cepat ini mengepung karena informasinya ini, di sana ini, nih berdasarkan hmm. informasi dari ini uh, mereka itu menyekap korban di, di sebuah pondok ya, ah. ya mungkin salah itu ah, ini yang sudah. bakar ini tak? iya oke ya, okay, ya. ciri-cirinya ada mobil baru parkir warna silver Ah iya, ah, itu mobilnya Oke, pelan-pelan kita Mungkin itu ya Agak ke sini sih, berarti ya sini Tara, tara, tara, tara, pak, tara, tara, tara, tara, tara, Tahan! tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, He? Kau, bapak. Eh, senjata kalian mana? Senjata di mana? Eh, eh, sini. Senjata mana? Senjata, Senjata. Senjata mobil. Eh, cek, mobil. <coughs> coba coba tuh, kemarin itu korban mengaku ke kalau dia ditolong pakai senyata mana senyata api kalian mana mana ini, ini, ini. oh itu tuh <coughs> ya mana ini ya? Iya, Pak. Cici tapi yang kalian gunakan. Iya, Hah? Iya, Pak. Ini yang pakai. Iya. Oke. Okay. Okay. Yo. Ayo. Masuk ke ini. Masuk, masuk dalam. Masuk dalam, masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Masuk <laughs> cepat, cepat, cepat, cepat. sana, sana. sana. Ayo, masuk. Diri ngomong-ngomong, Sudah, kita. Keluar. Harus ya. bisa bisa, Ya, terus-terus ya, Pak. Lagi ini bang, lagi bikin video di Duri bang rapat aja Melarikan. Ini berawal dari adanya laporan dari saudara Yesi Carolina sama Jelius ini diperoleh barang bukti berupa Yang Saya ajak nah itu, di sini